merana merana mura jadi dia bahasa ya main kapan tahu setengah ha ha ha namun ku coba sampai waktu Tuhan berlalu uh, biarlah ku terima biarlah melawan dusta apapun ku pilih ku biarkan di ini